Kisah Mahapatih Gajah Mada. Madakaripura Hamukti Mokso, Karya Langit Krisno Hariadi Bagian 1. Sebuah malam, 10 hari setelah peristiwa di lapangan Bubat. Apa kau yakin dengan keputusanmu, tanya Anjar Suang Singgura memecah keheningan malam itu. Pertanyaan itu menyadarkan yang ditanya, bahwa tugas yang diembannya sungguh berat dan membutuhkan pengorbanan melebihi harga nyawanya. Namun, rupanya ia memang telah bulat dengan pilihannya. Orang itu merasa yakin dengan keputusannya, meski ia bakal menghadapi banyak hambatan atau keadaan paling tidak masuk akal, meski bahaya yang dihadapi harganya setakar dengan nyawanya, meski harus menyeberang lautan api atau menghadang badai. Aku yakin, Ki Ajar, jawabnya mantap. Ki Ajar Swang Singgura mendekat dan memberinya tatapan mata amat tajam, tembus hingga ke lipatan jantungnya. Meski dengan kemungkinan kau akan kehilangan nyawamu, tanya Ajar Swang Singguro. Sosok bertubuh langsing berpakaian serba hitam itu berdiri untuk menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya. Ajar Swang Singguro adalah orang yang langkah dengan kemampuan yang langkah pula. Lelaki tua dari Tanah Pamoyanan, arah timur Istana Surawi Seso, dengan waktu tempuh perjalanan satu hari satu malam itu akhirnya merosok tidak perlu ragu untuk memilihnya. Ajar Swang Singgura melihat, orang yang bersedia mengorbankan diri itu memang benar-benar pilihan yang terbaik. Ajar Swang Singgura membuka telapak tangannya. Diacungkannya telapak tangan itu kepada sosok yang telah memutuskan siap menjadi bebanten itu. Untuk beberapa jenak, Ajar Swang Singgura berkomat kamit mengunyah mantra. Prabu Maharaja Linggabwona terbunuh, ucap ajar suang Singapura dengan suara agak bergetar, Tuan Putri Permaisuri Dewi Loro Lingsing terbunuh, Tuan Putri Diah Pitaloko Citraresmi juga terbunuh, belum terhitung berapa jumlah perwira prajurit Galuh yang kini tak lagi bersama kita, dibantai di lapangan bubat. Orang yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu adalah Gajah Modo, Mahapatih Majapahit yang kejam tak berperikemanusiaan. kemanusiaan kita semua marah segenap rakyat Sunda Galuh marah tidak ada pihak yang boleh dan bisa menghadang kemarahan kita Oleh alasan itulah kau memilih dirimu sendiri untuk berkurban membalaskan nista ini sosok berpakaian serba hitam itu mengangguk penuh keyakinan Baiklah, Aku menebalkan keberanianmu, berani, berani, berani, bisik Ajar Suang Singapura. Mula Mulah-mulah, ucapan-ucapan yang terdengar masih bisa dipahami maksudnya. Namun, makin lama pengaruhnya makin membuyarkan kesadaran. Pemilik tubuh langsing berpakaian serba hitam itu mulai berkunang-kunang. Ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan kekuatan tidak kasat mata yang mempengaruhinya. Ucapan ajar suang Singapura bukanlah ucapan sewajarnya. Kakek tua itu melandasi dan menyelubunginya dengan mantra-mantra. Kau punya banyak waktu untuk melaksanakan tugasmu. Mendekatlah sampai pada jarak amat dekat, lalu tikamlah jantungnya, kata ajar suang Singapura. Jantung yang menjadi sasaran bidik itu adalah jantung gajah modo.